Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di ruang prakteknya Pak Eko Yulianto yang berada di Lintang Jaya. Beliau dalam kegiatan kesehatan tidak ada kata-kata, uh, tidak memanfaatkan momen mulai dari khitanan, bekam bahkan ikut juga pelatihan akupunktur. Dan baik, ayo kita lihat bagaimana yang namanya aku itu sih apakah hanya ada di Cina atau di kota-kota besar ayo kita lihat nah, nah ini adalah salah satu cara untuk memperlancar peredaran darah dengan nama jenis penanganan kesehatan melalui aku kuntur dengan mencari titik-titik yang sekiranya bisa untuk memperlancar peredaran darah dari tangan kaki nah ini dari tangan nah ini inilah yang namanya aku puntur nah. dan kalau kita semakin naik nah, nah ini bagaimana rasanya itu pak Rasanya pertama waktu masuk tuh kayak distrum, distrum ya. ya, tapi setelah di dalam tertancap pak Ada perbedaan sebelum dengan saat sementara tercesuk begini pak ya. Di akupuntur Ada sih Ada ya pak ya. Terutama tarikan napas dengan peredaran darah pak ya. ya Sudah berapa lama bapak uh, melakukan uh, akupuntur ini pak ini kayaknya yang ke-10 kali ke-10 ya. kali ya. Kalau sejak pertama kali ke sini bagaimana? Iya. Sangat sangat-sangat kali dah bisa istirahat. sudah, iya, iya, iya. sudah aman. Gejala-gejala begitu Pak iya. ya. Tapi melalui proses aku pun tersudah yang ke-10 kalinya ini iya. banyak sekali perubahan Pak ya. Iya. Alhamdulillah mudah-mudahan melalui proses pengobatan dengan menggunakan media jarum atau agopuntur ini beliau diberikan kemudahan untuk sehat beliau ini adalah salah satu security dari minamas di spo Kalau bekam juga pernah Pak pernah pernah jadi memang itu ada memang darah keluar Pak ya, ya. menggumpal oh, oh. kayak anak katanya jelit oh, atau ya, agar-agar ya, ya, dan itu memang adalah darah yang sekiranya kalau keluar bermanfaat bagi kesehatan Pak ya, ya? <tuh> ini adalah tenaga medis muda kita yang Pelayanannya cukup prima dan karismatik serta ramah. Bagi pengunjungnya tidak ada kata-kata tidak -kata bisa. <laughs> Dari dulu tuh <laughs> Pak Eko Yulianto. Oh ini juga Ibu di aku pun terjuga sama dengan Pak Ma sebelah. Udah berapa kali pak Bu dikasih begini? lima kali, ada kemajuan Bu ya? Iya, iya. Mudah-mudahan banyak perubahan dan kembali normal semua Karena ini adalah usaha kita Yang menyembuhkan adalah yang maha kuasa Tapi kita harus ikhtiar berusaha dulu karena kesehatan tidak kurung begitu saja tapi melalui proses pengorbanan dan perjuangan. di ismi oke demikian insyaallah ini sangat bermanfaat dari apabila ada yang mengalami hal seperti di jelas keteringan atau pelajaran darah yang kurang maka bisa menggunakan alat atau tempatnya di Lintang Jaya Kabupaten Utara Kabupaten Kota Baru bagi yang ada di wilayah Kabupaten Kota Baru Kecamatan Tenggol Utara Desa Lintang Jaya berkaitan dengan Bujuharjo dan Bung. demikian demikian Assalamualaikum.